Ya, yeah, thank you yang yo. yeah, buat yeah, dunia korma biasa Langsung yeah. korma biasa ini Ternyata, terhibur. terhibur.